Teleskop Magellan Raksasa adalah teleskop sangat besar berbasis darat yang sedang dibangun sebagai bagian dari program Teleskop Sangat Besar atau USEXTP. Ini akan terdiri dari 7 segmen utama berjameter 8,4 meter atau 27,6 kaki yang mengamati cahaya optik dan inframerah dekat 320 hingga 25.000 nanometer dengan kekuatan resolusi cermin utama 24,5 meter atau 84 kaki dan area setara dengan 22 meter atau 72,2 kaki yaitu sekitar 368 meter persegi teleskop ini diharapkan memiliki daya pisah 10 kali lipat dari teleskop luar angkasa Hubble dan 4 kali lipat dari teleskop luar angkasa James Webb pada Mei 2021 Enam cermin telah dilemparkan dan pembangunan fasilitas puncak telah dimulai. Proyek ini senilai 1 miliar US dolar dipimpin oleh Amerika Serikat dalam kemitraan dengan Australia, Brazil, dan Korea Selatan dengan Chili sebagai negara tuan rumah. Lokasi teleskop adalah Observatorium Las Campanas yang juga merupakan lokasi teleskop Magellan sekitar 115 km atau 71 mil utara timur dari Chili dan 180 km atau 112 mil selatan Copiopo, Chili pada ketinggian 2516 m atau 8255 kaki. Situs tersebut dipilih sebagai lokasi instrumen baru karena penglihatan astronominya yang luar biasa dan cuaca cerah sepanjang tahun. Selain itu, karena jarangnya pusat populasi dan kondisi geografis yang menguntungkan lainnya, langit malam di sebagian besar wilayah Gurun atau jamaah di sekitar tidak hanya bebas dari populasi atmosfer, tetapi juga mungkin salah satu tempat yang paling tidak terpengaruh oleh polusi cahaya. Menjadikan daya itu salah satu tempat terbaik di Bumi untuk pengamatan astronomi jangka panjang. Teleskop akan menggunakan tujuh cermin terbesar di dunia sebagai segmen cermin utama, masing-masing berdiameter 8,417 meter atau 27,61 kaki. Segmen-segmen ini kemudian akan diatur dengan satu cermin di tengah dan enam lainnya diatur secara simetris di sekitarnya tantangannya adalah bahwa 6 segmen cermin luar akan menjadi off-axis dan meskipun identik satu sama lain, tidak akan simetris radial secara individual. Memerlukan modifikasi prosedur pemolesan dan pengujian yang luar biasa. Para ilmuwan mengharapkan gambar berkualitas sangat tinggi karena aperture yang sangat besar dan optik adaptif yang canggih. Resolusi gambar harus melebihi teleskop luar angkasa Hubble. Cermin utama ditempatkan di dalam sel yang melindungi cermin. Aktuator pneumatik akan mendorong bagian belakang cermin utama untuk mengoreksi efek gravitasi dan variasi suhu pada cermin. Sistem optik adaptif teleskop gemelan ini akan dibangun ke dalam cermin sekunder yang dapat dideformasi. Adaptif secondary mirror atau ASM terdiri dari lembaran kaca tipis yang direkatkan ke lebih dari 7000 aktuator komparan suara yang dikontrol secara independen. Aktuator ini akan mampu menurun dan menarik cermin lebih dari 1000 kali per detik untuk mengoreksi distorsi muka gelombang yang disebabkan oleh turbulensi di atmosfer bumi. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait teleskop Magelan raksasa